Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lord Dimanapun kalian berada Kembali lagi di DivaTV hadir Untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Les Dikejara dan Rizky Bilal Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu Mendukung ya para sahabat Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini ke kabar pertama, ada momen spesial para sahabat, ya, tentunya di acara Siar malam hari ini ini ada momen ketika Leslie Rizky Bilar menangis saat memberikan semangat dan doa tentunya untuk Mas tukul yang sedang sakit atau ya yang mudah-mudahan tentunya Mas Tukul cepat diberikan kesehatan dan tentu cepat sembuh. Amin ya Robbal Alamin. Dan untuk kabar berikutnya yang terbaru dari Arafah Ahmad, ya, diikat pribadinya mengunggah sebuah postingan video bersama Rizky Bilar di acara malam ini, Indosiar. Tentu wow! Tentu kita mendapatkan bahagia juga bersahabat ya, karena Rans Entertainment akan menjenguk BBL. Wow, ini yang paling kita tunggu banget ya. Mudah-mudahan ada kejutan dan kado dari Sultan Andara ini ditunggu banget oleh warga Konoha. Mudah-mudahan tentunya ada kejutan baik, kabar bahagia dan tentunya kabar yang membuat kita semakin bangga kepada idola kesayangan kita. Ditunggu kunjungannya Rans ke rumah Leslar.